pendiam dia sudah sudah sapan Dua ekor kijang tadi malam kejar sorangan aja aku ikan sapan sih jatuh kayak sisi ini Ikannya. Eh. Ini yang besar nih, paling besarnya <SILENCIO> <nih, SILENCIO> hei, hei, hei. hei. kalau dipancing dulu baru ditarik video kan <laughs> <laughs> <Bukan> parang <laughs> eh? eh, betul hey, di nanti tidak ada lagi tempatnya ikan mau masuk tidak bisa orang nakal naik ke atas lagi tempatnya di hmm. mana orang kemarin hitam tidak ada selalai lagi di air turut hmm. hmm. hitam hitam semua wah uh. anu kita pindah jaring, kembar tempatnya makan ianu iya. situ makan buah dia di sarangnya itu ya di situ kalau mau pergi mancing itu cepat cepet oh. harus pakai jaring pakai jaring di situ kamu nyenda dangkal, kau dapat banyak dapat kemarin kasih lain dah dangkal. enggak sapan berat Hehehe. lepas ni. lagi nanti. Lepas nanti. <risas> Lain Lain. Nang, <sukup> <tuk> mananya, <tuk> ayo, mana? juga. juga. Ikan sungai ada, Saking semangatnya itu yang ikan. Banyak tulangnya, sudah. Banyak juga dagingnya. ya, temanku itu? Di <tuk> ya, sudah dipotong teman. dilihat saya tahu itu itu like, jangan, jangan langsung koh, suku, potong itu. <tuk> lebih lama. di sisi karet yang besar itu. eh sudah mati tuh. mau diperangi lagi. <tuk> <tuk> ah, ho, juh, <tuk> apa parah <laughs> baru beberapa hari ini haus hmm. Hmm, kayak anu ya bunyinya kayak lumba-lumba kayaknya heh mana kalau strip ya di bawah <tuk> Ya, Sampai orang yang saking banyaknya dapat ikan. Aslinya jaring. gabus sekolah, ada tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tadi malam tinggal, tinggal, aku tinggal, tinggal, tinggal, aku tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, yang sebutin lari kayak ini, sebutin lari kayak ini, bingung aku yang mana, aku tembak. Jadi <laughs> oh, kanda. Wah, tinggalnya kanda-kanda. Ditinggalnya aku, Chris. <tuk> ini kan saya kanda-kanda. Masa aku di luar, di depan kok. Mana di belakang kok hilang ini, Aku ya? Pulang dia ini. Jadi kejar yang kanda <tuk> Yang laki-laki yang aku kejar. Hilang matanya. Bekuri kan? uh. ya, kali bekuri ya, kan jawab. Bah, Enggak, <tipun> aku kira Ayo saya ditinggal di Ternyata <tipun> <tipun> <tipun> Iya, aku kira aku tinggal. Malah hari ini yang ditinggal Bisa, aku ini kok, kan <tipun> dia di belakang Mana, yang ini kok gak ada sentri aku kalau kira mau meninggal ke tempat tak bakal ku tinggal ke itu maksudnya yang di belakang yang ngeliat mata iya pelandok aja kan dilihatnya kayak ini lah kalau dilihatnya ya kayak pengesah ya, kaya ya kaya oh. kaya orang tidur eh, berjalan ini dia iya berjalan aku tembak di belakang tus <laughs> orang ngantuk jalan dari rumah ngeri kok tidur kali ya tahu pelandok mau jalan dekatnya mungkin ah? apa megang begini dia dilewatinya pelando. aku di belakang menyenter ini orang tidur. orang tidur orang tidur kejalan ini hau hau hau aduh kacau ya Pini. sekali aku nembak di belakang bari orang nganceng orang nembak kan di belakang <laughs> ayo bener ditirur kejalan gitu kancil kancil kancil kancil kan, kan udah kan iya. kan lewat orang hau hau hau memang biar tiga truk papannya tuh mampu yang penting tidak sendiri. Iya kok kan berdua sama wahid.